bentuknya cantik banget ya warnanya cantik-cantik pagi teman-teman katanya di sekitar sini ada telur bebek teman-teman mana ya Wih, itu apa teman-teman wow, wow, wow, wow lihat, ini, ini bebeknya ternyata teman-teman <tapi>, tapi bukan bebek beneran ya ini ternyata marshmallow bebek lihat bentuknya bebek wah, ternyata kakak mendapatkan harta karun ya, bukannya telur wah, tak apa-apa mantul melihat ada telurnya teman-teman tapi ini bukan telur bebek ya ini sepertinya telur mainan tapi apa ini bisa dibuka ya coba kita lihat Wah, ini bisa dibuka teman-teman. Apa isinya Wah, lihat. Ini ternyata jajanan teman-teman. Wah, yupi little star teman-teman. Mantul-mantul sekali ya. Wah, panen yupi nih kakak nih. Wah, dapat harta karun unik nih. Lihat, ada yupi bolius. Wah, keren keren. Apalagi nih? Kita buka. Wah keras teman-teman. Wow, lihat. Ada yupi teman-teman. Yupi berryfons nih. Wah, mantul-mantul ya. Ini apa lagi nih? Pakai ini? Ada Yupi lagi? Wah, betul teman-teman. Ini Yupi Jungle Fun ternyata. Wah, kalian pengen yang mana nih teman-teman? Komen ya. Wah, gimana kalau kita lanjut lagi aja teman-teman ya? -teman? Siapa tahu masih ada telur-telur yang lainnya. Wah, kita cari telur kejutan ya teman-teman. Siapa tahu dapat Yupi lagi. Kita cari ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Apa itu ya? Wah, warna-warni. Lihat, ada warna merah dan jingga. Wow, wow wow ini telur lagi. Oh, bukan telur, teman-teman. Ini bola. Apa ini bola berhadiah? Wah, ada suaranya, teman-teman. Ya, sepertinya ada isinya. Wah, ternyata mata, teman-teman. Oh. Bukan mata, teman-teman. Ini mah permen mata, ya. Wah, permen yang viral itu ya, permen jelly Korea itu ya. Wow wow wow, wow. lihat, teman-teman. Ada mata lagi. Wah, ada banyak mata. Lihat, ini apa nih? Apakah ini mata lagi? Wah iya mata lagi nih. Wah serem ya. Tapi untungnya ini permen ya teman-teman ya. Oke, montur. Wah banyak nih kakak nih dapat lagi nih. Wah apa ada telur berhadiah lagi ya? Kita cari sekitar sini ya teman-teman ya. Kita cari di semak-semak nih. Katanya sih di sekitar sini banyak harta karung nih teman-teman ya. kita Cari-cari di mana ya? Wah kalau lihat si tahu kakak ya teman-teman ya. Di mana ya? Ini wah, wow, itu lihat teman-teman. Wow wow wah, lihat teman-teman. Wah, ada banyak nih. aja nih teman-teman? Wah, teman-teman, teman-teman. Ada permen Yupi di sini. Wah. Harpa karungnya bersembunyi di sini teman-teman. Lihat, ada permen Yupi strawberry kiss. Wow, banyak nih teman-teman Yupi-nya ya. Wah, yang mau komen ya. Lihat, ini Yupi neon stick teman-teman. Ini bentuknya cacing, tapi ini permen kok. Oke, ambil. Wah wah, lihat ada sapi di sini. Ini ya, bukan sapi teman-teman, tapi ini jajanan bentuknya sapi ya. Biskuit ternyata teman-teman ya. Wah enak nih, mantul. Wah lihat ada bicola Ini botol atau apa sih? Wah ternyata ini permen tapi bentuknya botol. Ayu ah, memang unik ya, mantul. Wah lihat teman-teman, ada Yupi lagi kok ini bulat-bulat. Wah, wow, bentuknya hati teman-teman. Sarangnya, oh, <laughs> sarangnya teman-teman. Lihat, ada berapa isinya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, wow, banyak ya! Wah, mantul! Ya, lihat, teman-teman, ada apa nih? Wow, wow, wow, wow. Lihat, teman-teman, wow, sembunyi di dalam ya, teman-teman. Ya, wow, ada permen jadi lagi, teman-teman. Wah, wow. kalian kalau makan permen, jangan berlebihan nih, teman -teman, ya, teman-teman. Ya, harus giginya rusak ya, jangan lupa sikat gigi ya. Oke, simpan. Kita lanjut Gimana kalau coba kita buka yang YUP-nya dulu ya teman-teman Kakak penasaran nih Yang ini nih bentuknya unik Bentuknya hati Wah Sarah Ngeo nih Wow lihat teman-teman Bentuknya cantik banget ya Warnanya cantik-cantik Wah kalian suka gak nih? Kakak suka banget nih Wah siapa yang mau nih? Siapa yang mau? Oke Cobain ya Wah lihat ambil satu cobain enak apa enggak oke oke ambil ambil ambil oke ambil silahkan wah kakak satu ya enak hmm, Enak, mantul ya teman-teman wah jangan bawa sapa sembarangan nih teman-teman ya oke kita lanjut nih teman-teman ya let's go teman-teman kakak mendapatkan telur berhadiah ya. yupi juga permen jeli juga katanya sih di sini banyak harta karun nih teman-teman ya di mana ya? Wow wow, kita cari dulu. Wow wow. Wah, widi-widi ini teman-teman ternyata ya. Wah, ini wah es krim teman-teman. Wah, ada ada aja ya. Di tempat gini ada RT karung es krim nih. Wah, es krim. ice Wah, mantul ya teman-teman ya. Lumayan nih. Saya bagi-bagi nih ke tetangga ya. <guluh> Oke. Wah, es krimnya banyak ya teman-teman ya. Wah, mantul. Agi ini kakak dapat es krim. Lanjut aja ya, siapa tahu dapat es krim lagi teman-teman. Di mana ya? Kalian sih tahu ya teman teman ya Kita cari sih, sih? di mana sih? Apa di semak-semak ya? Kita cari ya teman teman ya Sebelah mana ya? Wah, Wah lihat teman-teman, pematul teman-teman. Wah jumbo teman-teman. Wah besar teman-teman. Lihat ini jajanan kentang goreng teman-temannya. Yep. ada sambelnya juga. Wah, gurih nih. Gurih-gurihnya mantul ya. Oke, okay, oke. Okay. Wah, ada lagi teman-teman. Ketang gorengnya juga nih. Wah, ada yang besar dan ada yang kecil. Kalian pilih yang mana, teman-teman? Kalau Kakak pilih yang besar aja deh. <laughs> oke, okay, lanjut ya, teman-teman. Let's go. Mana ya? Yuk, yuk, yuk kita cari. makanya sih di sekitar sini banyak, teman-teman. Mana ah. ya? kakak di sini, teman-teman? Wah, menemukan ya Kakak ya. Cari apakah ini di bebatuan nih teman-teman ya? Cari-cari teman-teman. Di mana? Di mana. Wow, wow. Wow, mantul. Lihat teman-teman, widi Widih Di sini ternyata berkumpul teman-teman ya. Waduh! Wah, Wah, lihat teman-teman, susah nih ambilnya ya. Wah, ada apa ini teman-teman? Burger. Besar. Wah, ini bukan burger teman-teman. Ternyata ini marshmallow bentuknya burger. Unik sekali ini ya, jajanannya ya. Oke, wah lihat bersembunyi di sini. Lihat, ada jajanan Korea nih, teman-teman. Ada jajanan topoki. Wah, yang udah pernah coba, komen ya. Oke, mana lagi, teman-teman? Wow, di situ, teman-teman. Ada Yupi, Yupi, gamilan, teman-teman. Wah, lihat, ada Bapak Koki. Halo, mantul! Lihat, ada pisahnya, burger juga. Wah, unik-unik ini, bentuknya nih. Oke, kita simpan ya teman-teman wah kakak udah capek nih teman-teman ya kakak mau makan jajanan dulu ya teman-teman ya wah makasih ya sudah nonton ya teman-teman wah jatuh semoga kalian terhibur ya teman-teman jangan lupa like dan komen ya teman-teman share juga subscribe juga dadah